padahal pas musim kemarau nggak mungkin hujan aja orang-orang ya Rasulullah khutbahnya juga suwi-suwi niki wong bingung berkenaan hutan pun sepoknya ini bingung halakatil amal mereka nggak ada hutan nanti langsung mendikan hutan Suara hutan minggu berikutnya wong kebanjiran saat ini buat rusak corona kemarau tapi corona buah anjir itu Nabi yang ngentikan Allahumma hawa alina lain ini langsung mari artinya Nabi itu nggak bisa didikti terus ini secara ilmu falak ini enggak musim hujan. Oke, nah, saya kan perhitungan. Kalau bisnis kosong, saya ditelegos musim dari istri. Kok, kalau sama jadi wali itu itu enggak tahu bedanya antara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 sehingga ya nggak ada bedanya misalnya para nabi kak yang tanya ayam bisa melahirkan telur apa batu ini bisa melahirkan telur ya jawabnya bisa sehingga itu ya betul lah untuk sadar nabotu soleh itu keluar dari apa? batu dan nabi soleh biasa saja karena beliau memang nabi menurut. Rasulullah ketika suhabatnya kelaparan Terus diundang jabir masanya sedikit. Ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak ya banyak untuk orang sekian ribu cukup. Ketika sahabat kurang air di padang sahara air, sahabat bunyi nyari air nabi malah sari Sari terus, ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air terus. Ya sudah minum air dari sini terus, fana faelma mimpi ini karena Nabi itu orang yang tidak bisa didetek oleh hukum adat sehingga tidak terus ayam ini bisa lahirkan telur berarti mungkin, kalau batu enggak melahirkan telur tidak mungkin terus kamu bilang ini mungkin, ini tidak mungkin, itu kita kalau dimatolak kan diajari, padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat bukan berdasar kudrohnya Allah SWT sehingga para Nabi itu Enggak kepikiran, misalnya Nabi Ibrahim itu enggak kepikiran kalau api itu bisa membakar karena beliau tahu api apa punya istiar, api apa punya irodah, punya kehendak. Api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya kan enggak juga, um, dia benda mati. Pasti itu mur tangan Allah. Sehingga ketika dia beliau mau dibakar ya santai aja Beliau enggak tahu bedanya di sana sama di sini. Semua nabi itu begitu makun tak terimal kita iman. Makanya semua nabi itu rata-rata umi umi itu ya pokoknya sudah begitu. Makanya disuruh berdoa yang enggak mau. Kata malaikat Jibril, e, saya Jibril untuk nolong kamu. Tidak saya ada butuh kamu. Maksudnya kamu ngomong nanti tak sampaikan ke Allah Allah itu sudah tahu tambah kamu. Hasbi min suali ilmuhu pihak Nah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama. Ketika mau perang Badar itu kan musuhnya itu seribu lah kira-kira gitu. Sahabat itu 300. Terkenalnya 313 sama dengan Asabi apa itu? Paulut itu. Apa itu? Waqtalaj apa itu. Itu Nabi ya, santai aja. Padahal itu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 Ati pacok sik nyelip dame ra ono kan jur. Kayak sembayang. Singkat cerita terus. Masyr itu nabi terus berdoa. Ya Allahumma illam apa Allahumma intuhlik hadil isobat alam tubtat dalil. Wahhasil terus ada ada pertolongan dari Allah. Artinya nabi nganggap ini gak penting 300 apa 100. Orang menang itu ya karena qudratillah. Begitu juga di perang Khandaq jika Nabi itu pernah minta kakinya kambing kaki yang depan namanya dirok dirok itu dua kan, namanya kaki depan itu dirok eh, coba ambilkan dirok itu, ini ada tamu diambilkan, terus diambilkan lagi ambilkan lagi satu, diambilkan terus ambilkan lagi, bukankah kambing diroknya hanya dua ya Rasulullah andai kan kamu langsung ngambil, pasti tetap jumlah itu ada karena ketika Nabi ngendikan ini jadi konstitusi jadi ke mana, malaikat itu di melewak ribet kan nah Nabi ngendikan nah, kan Nabi khutbah padahal pas musim kemarau enggak mungkin hujan acara orang ku ya Rasulullah khutbah juga suwi-suwi ini wong bingung berperanah di Bon pun semua ini bingung halakatil amal mereka gak ada hutan ini kan Nabi langsung ngendikan hutan suara hutan minggu berikutnya uang kebanjiran saat ini buat rusak korona kemarau tapi korona banjir tapi Nabi menghentikan Allahumma hawa lena wala'in ini langsung mari artinya Nabi itu gak bisa didikte terus ini secara ilmu falak ini gak musim hujan jadi saya kan perhitungan, kalau misalkan musim dari misalkan kalau dikongkannya ahli falak, kalau misalkan orang misalkan tak tahu, karena apa tak hitung jik suwi ke judan ngur aku taro raman dine jadi dideknya ngantai nih yano kya hirondok wulitik ngantai yon tangan-angan yon bener cipang terkenal nobos kan nurono reputasi tapi kalau nafi itu enggak nafi itu makun tak terdirmal kita bual